eh kau nyanyi lagu apa banting-banting ini, sebanting kau naik kursi ini. saya orang lagu saya dengar di tiktok begitu, Abah Hei, kau belakang. kau kapan di Terada masak. Kau memang tua bangka tidak potongan tiap hari orang urus main HP, padahal data tidak ada Urusan kau Wifi tetangga ada? saya lapar begini baru, saya masak Ju iiiih, kau sejaterai pernah kesa uang mau perintah-perintah sama masak oke baik. Tapi makan di mam baru masakan saya, jadi di dia, rumah enak kau pergi ke sana baru saya ikut dari belakang, hmm. kau udah masuk oleh kubur Baj, sejam pergi tuh dah